I spend, I spend, saya spend itu apa? Menghabiskan. Saya menghabiskan, saya menghabiskan huh? ribuan saya yang bulan lalu. terakhir saya yang lalu. Ribuan terakhir saya yang lalu. Ya terus? Dengan di, di, di di, di, lo, in dulu toh. In, di. di hidup saya dengan keluarga. Masa, masa village hidup? Village itu apa? Apa artinya village? Ada yang tahu nggak village apa? Desa. Desa. Village itu deh. desa. Di desa saya dengan... Dengan... Dengan... Keluarga saya. Nah, coba diulang dari depan lagi ya. Coba saya. Saya menghabiskan menghabiskan liburan saya yang lalu. Liburan saya yang baru di di di desa desa, desa, desa, desa, desa saya, desa desa saya desaku, dengan, dengan keluarga keluarga sah. saya. Saya. Warga nah, saya, Itu ya bagus ya. Coba. Selanjutnya, Didi. Halo Didi. Coba ya. Selanjutnya ya. There are many different activities. Artinya apa? Apa mister? Ini loh. Yang ini kalimat uh, kalimat selanjutnya ini. Iya. Yeah. D. There. There. There. There. There are. There are. Many. Sorry, sorry. There were, maaf. There were. There were many. Ingat ya, tutup. Oh, maaf kak. Nah, oke. Okay, tutup Nah, ini ya. Coba. There were many. Many different activities. Aktivitas. Bacaannya bagaimana? mas, aktivitas. Activities. Nah, activities. Gak usah takut salah. There were many different activities. Artinya apa? There were itu apa? There are, there is. Masih ingat nggak? Fatan uh, masih ingat? There are, there is. Masih ingat Fatan? There are, there is apa? apa? Artinya apa? There are, there is, there were, there, there was. Artinya apa? Masih ingat gak? Materi dulu banget yang waktu awal. Bukan, dari itu bisa diartikan di sana. Tapi kalau di depan, itu artinya apa? Tubi. Ya, artinya, kalau tubi mah, ini bentuknya. Artinya, Betul. ada yang tahu gak? Coba ini ya, kalau di sama di okay. Artinya apa? A, ada. ada. Masa udah lupa? Contoh, there are many... People. Artinya apa? There are many people. Artinya apa? Ada, ada, banyak, orang. Nah, ada gitu. banyak orang. Ada banyak orang. There are nah. many people. Nah, kalau ada there are, sama there is, itu apa artinya? Ah, ada. ada. Kapan pakai yeah. there are? Sekali lagi, ya ulang lagi ya. Dengarkan baik-baik. Kapan pakai there are? Kalau jumlahnya apa? Banyak, Banyak orangnya, kalau misalkan gini, kering ya, there titik titik hai, hai, hai, hai, hai, kira Is hai, hai, hai, hai, is is hai, oh, is hai, hai, hai, there is. Ingat baik-baik ya, kemarin dulu udah belajar loh. Masa lupa lagi? Oke, okay, there are ya. Yeah, there, yeah. there is gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Berarti kalau ini kan kejadiannya seka, sekarang. Kalau dulu, kalau dulu ada banyak orang berarti bagaimana? There There were. Ah, there were karena dulu karena dulu gitu ya. Kemudian there lanjut were many people. Nah, kemudian kalau ini kemarin ada seorang guru misalkan, kemarin ada seorang there guru there was there was ini kemarin a teacher. sudah bisa loh kemarin sudah bisa, masa lupa lagi ya ini yeah. untuk artinya bukan di sana, tapi a, ada oke ya, lanjut ya oke berarti bagaimana artinya a, ini, jadi ada ada banyak, ada banyak, banyak aktivitas, aktivitas yang, ber yang berbeda berbeda. Berbeda. Berbeda. Ya. Jadi bagaimana? Coba diulangi. Ada, ada banyak aktivitas berbeda. Oke. Okay. Ada banyak aktivitas yang berbeda. Beda. Berbeda. Lanjut. Kemudian. Ataya. Coba dibaca. I, uh, sorry, we, coba dibaca yuk, we. Halo, yang, yang mana, Mister? Yang ini yuk, nah, baca yang ini ya, coba. Oh. Uh, we. We, we. we went. We went around. Around. Yeah. the Village, village. Village. And, and, found, found, okay, different, different, Ob object, nah, good, coba, Yo, diartikan bareng-bareng ya, Ataya dibantu ya, teman-teman yang lain ya, we went around the village, when itu artinya apa? E artinya apa? Yang lain juga, bantu ya Ataya, coba, when artinya apa? Pergi, pergi, bagus, when itu artinya per? Pergi. When around itu artinya berke-berkeliling. When around itu berke-berkeliling. Nah, jadi, we itu apa, Atayah? We itu artinya apa? We... Kita. Nah, bagus. Pinter. Kita ber-berkeliling. Di, de, di desa. Di da, desa dan pawn itu hop satunya fine fine apa itu fine itu apa? Men menemu menemukan Men menemukan menemukan menemukan different of ob objek object yang different apa tadi? per per Be berbeda nah objek yang berbeda, beda ingat ya jangan ini ya jangan lupa gitu aja oke selanjutnya didi lagi coba de iya yeah, mister kalimat selanjutnya the. The. wall oh, yeah. the whole family family get hurt together bagus for lunch and breakfast oke coba The whole family gather for lunch and breakfast. The whole family artinya apa? Keluarga. Keluarga. Itu keluarga besar atau keluarga, keluarga semuanya keluarga besar. Keluarga besar. Gather, gather itu apa? Ada, ada istilah gathering. Itu artinya apa? Gathering. Berku, berkumpul. Berkumpul. Gather for lunch and break breakfast. breakfast. Artinya apa? keluarga besar. Keluarga besar. Makasih hmm, ini lo diartikan dulu. Ya, ya, Family gather. Gather apa? Berkumpul. Berkumpul. Untuk. For apa? Artinya apa, Un? Untuk, lunch untuk sarapan. Lanjut apa? Lunch makan apa? siang. Makan siang dan dan sarapan. Nah, gitu ya. Jadi jangan dibacanya jangan anu apa jangan di jangan dilompat-lompat. Gather itu dibaca The whole family gather for lunch and breakfast. Kenapa ini ada ed-nya? Karena reguler. Nah, regular. karena reguler ini pop 1 atau pop 2 berarti? Pop 2. Pop 2. 2. Kok pop 1 atau ya pop 2 itu pakai ed. Yang enggak pakai ed itu namanya apa? Maret? Kata ya? Yang enggak. Irregular. Irregular. Nah, yang ed itu regu regular. Regular. Nah, perhatikan ya, yang ini juga pop du, dua pop 2. Artinya apa tadi? Mengha, menghabiskan. Nah, ini juga pakai wen. Nah, menghabiskan nah ini pakai to ya. Nah, kenapa kok ini enggak pakai ed? Karena ini irregular. Regular. Irregular. Gitu ya, nah, gitu ya diinget-inget. Ya. My grandmother cook delicious food. Coba makan. Yuk dibaca yuk. Grandmother apa nenek? Ayo Halo, Fatan. Fatan. Nah, nah. Mai? Halo, Fatan. Halo, Fatan? Fatan. Halo. Halo, Sal. Ya coba Fatan yuk. Eh, uh, ini. Apa ini? Apa eh uh, selanjutnya, yang my grandmother, coba. Ayo. Diperhatikan, Pak. So. My grandmother cooked the richest food food food food my coba diulang lagi my tunggu no, coba diulang lagi yuk my ayo my my grandmother go cook cooking. cook bacanya cook cook the delicious food Oke, okay, artinya apa? Coba dihatikan bareng-bareng yuk, pelan-pelan aja. My grandmother nenek saya memasak enak. makanan enak. Nah, kayak gitu. Nenek Ma saya masak makanan yang eh yang Makan enak. enak. Oke, okay, good, lanjut ya. Sekarang yuk, Ayah coba. In the village. Ya, mister. Coba ya. In the village di In the village, ya, di desa, di the desa, desa, we had a great time. Uh, Kita, had itu artinya apa? Had itu Fox satunya apa dulu deh? Coba yang lain, yang teman-teman selain Ataya, had itu vok satunya apa? Gak lupa, gak lupa semua ya? Udah. Payah berarti coba. Yang lain, teman-teman, selain Ataya, Coba, head itu arti okay. satunya apa? Head uh, itu, head head itu, head itu, head itu, head itu, head mister, ya? itu, ya, head Artinya apa? Artinya? head itu, head itu, head itu, head itu, head itu, sebentar Mister coba verb 1 dari head itu apa udah dikasih tahu lo kemarin masa lupa lagi coba Ataya Fatan yuk bantu bantu bantu Ataya yuk kalau Ataya nggak tahu dibantu sama temen lo yuk head itu artinya apa coba eh hey, head itu verb 1 nya apa nah, ini saat ini F2 ya verb 1 nya itu apa head head bagus ya Have. head itu verb 1 nya head Artinya have. apa? Artinya apa? Artinya, ah, uh, lupa nah, tuh kan aduh, dibilang nah, artinya punya, nah, punya betul ya punya artinya, have itu pun yeah. punya berarti yeah. kita punya, punya, time waktu yang waktu yang hebat punya, Bersenang-senang bersenang senang gitu, waktu <laughs> yang senang, gitu ya. senang. Senang playing apa playing bermain bermain dengan dengan hewan-hewan kan? Hewan, bagus ya Coba diulang lagi yuk ya. in the village di desa di desa kita kita punya, punya waktu yang waktu yang hebat yang hebat bermain Bermain bersama hewan Bagus ya bagus ya oke Perataankan ya jangan lupa-lupa terus ya Sudah bisa kok jangan lupa-lupa terus oke Lanjutnya Ya makanya dicatat Masa harus diperintah Masa harus diperintah Catat sendiri dong ya Oke uh, Selanjutnya yuk didik lagi coba We play yeah, yeah. We play football Football Football, the, football, football jangan football. Football. In the field. oke. Okay. Kita, kita bermain bola. Sepak bola. Cepak bola. Di, Di? Field itu apa? Ayo, field itu apa? La. Field. Lapangan. Lapangan, okay. Berarti ini pakai plate. Berarti dia apa? itu reguler. Reguler, bagus. Mas, nah, berarti kasih tanda merah. Tanda ya. menggunakan ed. Ah, oke okay, ya. Artinya apa? Berma? Bermain. Bermain. Oke, okay, selanjutnya yuk. Fatan uh, yuk. Kau okay, sal. Oke, we travel. Coba Fatan yuk. We travel in the the field. Different kinds. We different. coba ulang lagi dari depan, ulang lagi. We travel We travel in different different kinds kinds of vehicles. Of in pre In the in place. In place. And of Card and bake. Baik. Baik. Coba diartikan pelan pelan, Mas Bakti bantu ya. Coba. We travel. Kita apa? Travel itu apa? Traveling. Traveling itu artinya apa? Bahasa Indonesia-nya. Ber. Saya Pergi. traveling berarti artinya apa? Saya. Berpergian. Nah, berpergian. Saya. Kita berpergian. Kita berpergian. Dengan. Dengan. dengan, dengan berbagai berbagai berbagai, berbagai, itu berbagai ya berbagai macam macam Michael siapa kendaraan kendaraan, kendaraan, kendaraan kendaraan ya cars and bike sekarang and bike itu apa mobil dan dan sepeda nah mobil dan sepe sepeda. sepeda bagus sudah bisa ya terus kemudian lanjutnya uh, Ataya coba the night kayak jadi sudah yang mana, Mister? Yang ini loh, bawahnya ini loh, kan sudah. Itu The night sampai oh, titik. The, the night. The nights in the village. Village. What? Bad. What? Beautiful. Coba diulang lagi, yuk. Dibaca dari depan lagi, yuk. The nights. The nights. Ya. Yeah. In the village The oh, Ya, coba bagus. Lanjut. The nights in the village Halo. The village was beautiful. Beautiful. Titik. Beautiful. Ya. Titik. Udah titik. Udah, enggak usah ini. Titik kan tuh ada titiknya tuh loh. The nights in the village was beautiful. Coba kita baca bareng-bareng, yuk night itu artinya apa? ma malam-malam berarti the night itu ada ada S nya Berarti artinya apa? Ada S nya berarti dia artinya jadi apa? Malam, malam, malam, malam, malam, bagus the malam, malam, malam, di ya malam, itu artinya apa? Di di, di. village apa? Oke, okay. desa. Desa. Beautiful apa? Halo, beautiful itu artinya apa? Masa anak perempuan nggak tahu beautiful apa? Cantik. Nah, Cantik atau in? indah. indah. Berarti malam-malam di kampung itu in? indah gitu loh atau cantik boleh ya. Nah, ini Mas Bakti terjemahkan dulu ya. The scenery. Nah, coba ditunjukkan Mas Bakti bareng-bareng yuk. The scenery. The scenery. oke okay, the scenery. Coba yang lain juga ditunjukkan ya. The scenery. the scenery was one of one my favorite things, about, it, things, things about, about the village, the village ya. Sineri itu artinya apa? Pemandangan. Pemandangan bagus. Pemandangan adalah salah satu Ada favorit hal-hal yang favorit yang favorit tentang, de tentang desa. gitu ya. Nah maksud saya adik-adik coba kalian tulislah pengalaman kalian liburan kemarin. Saya tanya dulu. Ataya kemarin liburan kemana Ataya? Ataya, halo. Ataya, kemarin liburan terakhir pergi kemana Ataya? Halo Ataya. Ya Ataya, yang ini ya, coba. Uh, Didi, halo Didi. Iya Mister. Oke, okay, Didi, kemarin liburan kemana Didi? Liburan jalan-jalan. Nah, jalan. Ya, liburan jalan-jalan tuh, liburan. Liburannya mana? Uh, keliling Jakarta, keliling Jakarta. Nah, coba ya, sekarang berarti nanti topiknya apa? Topiknya apa? Topiknya didik itu, My Last Holiday in Jakarta. Jadi, berkeliling di Jakarta itu diceritakan. Misalkan, saya di sana dengan siapa? Perginya dengan apa? Terus kemudian... Apa di sana itu ketemu siapa? Gitu ditulis siapa, Pak? Oh, ya. dan kendara apa? Gitu, Mister? boleh ya, terus kemudian sana naik bis atau apa? Gitu boleh. Terus kemudian pergi ke Dufan, pergi ke Taman Mini atau sebagainya, gitu boleh ya? Iya, yeah. oke, coba ya. Nah, sekarang, eh, uh, Fatan. Halo, halo Fatan. Halo, Fatan. Oh, oke. Oh, Oke, okay, Fatan, coba ya. Uh, Fatan, kemarin liburan terakhir kemana, Fatan? Hah? ah Halo, Fatan. Halo, halo Fatan. Teng. Ya, Fatan. Kemarin, Fatan, liburan kemana? Ke... Minggu karu. Enggak harus sih ini, pokoknya yang kemarin yang ini. Pokoknya kemarin tuh maksudnya enggak, akhir-akhir ini. Misalkan liburan kemarin atau tahun lalu itu juga boleh. Hmm. Ke gua gua, gua apa? Namanya gak tahu. Halo? Yang dekatnya Muqassar-Muqassar. Kota, ya dekat Kota Gua. Makassar. Oke, coba ya, Fatan ya. Sekarang Fatan coba dijelaskan kemarin liburan ke gua itu guanya apa dan sebagainya gitu. Kemudian apa? Ke dengan siapa? Di sana ngapain aja gitu ya. Ngapain aja tuh maksudnya di sana? Apa misalkan beli beli nasi goreng atau apa gitu coba ya. Ya, nah, coba ya. Bisa Pak Tan? Di ada rumah. Ya. Gimana, Lihat di ada rumah. Maksudnya? Halo? Gimana, Lihat di rumah? Lihat di rumah maksudnya? Maksudnya ria -ria, rumahnya. Oh ya lihat-lihat rumah. Oke, oke boleh. Sambil ini ya, sambil berkunjung ke Keluarga, iya, oh, ya, nggak apa-apa, berarti ketemu tante, ketemu apa, -apa iya kan? tante ya, nah, boleh-boleh, kayak gitu ya. Diceritakan pergi kemana, ketemu siapa gitu terus, kemudian terus akhirnya pergi ke gua, terus kemudian makan siangnya, makan apa gitu boleh ya? Diceritakan ya? Oke, nggak usah banyak-banyak, cukup ini aja tuh. Ikut seperti yang ini ada di contoh ini ya, tuh nggak banyak kan? cuma beberapa kalimat kok gitu jadi kayak kalian itu loh kayak kalian bercerita di sekolah itu loh, ya. dikasih berapa menit uh, nanti uh, apa nanti ini 40 menit ya nanti kalau nggak jadi nggak apa apa nanti dilanjutkan di minggu depan gitu ya oke selanjutnya Ataya halo Ataya iya Mister ya Ataya kemarin liburannya kemana Ataya Liburan kemarin kemana? Yang hari Sabtu atau yang mana? Kapan boleh? Misalkan waktu liburan sekolah kemarin atau kemarin? Iya, iya. Kemana? Ke, ke rumah nenek. Nah, rumah nenek. Oke. Okay. Oke, okay, di rumah nenek ngapain aja? Oh, jangan, jangan main sama temen, main sama adik sepupu. Pu. nah oh, gitu sama ya adek, ayah juga ikut ke oke oke oke coba ya Ataya ya coba diceritakan pengalaman liburan kemarin ya misalkan contohnya gini i i went to my my village with my parents gitu misalkan dengan ayah apa dengan keluarga saya gitu coba tiba ya coba ya diceritakan ya pengalaman liburan kema kemarin contohnya ini nih udah ada nih contohnya nih ya Coba ya, pelan-pelan ya, nggak apa-apa nanti pelan pelan aja. nggak usah banyak banyak ya. Ataya, Didik, Fatan, nggak usah banyak banyak, khususnya Ataya ya, karena Ataya baru gabung. Kalau Didik sama Fatan kan udah dari dulu ya, alasnya ya. Nanti pelan-pelan aja, coba ya. Nggak usah, nggak usah ini, ya setidaknya nggak usah takut salah gitu ya. Nanti salah nggak apa-apa. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nanti kalau nggak apa, kalau nggak ini ya, kalau nggak apa kalau apa itu nggak nggak nyampe ini nanti kita lanjutkan di pertemuan ini apa dua minggu lagi soalnya minggu depan tuh libur ya nanti kalian libur dulu ya soalnya uh, Mas Bakti mau nguji kelas ini ada kelas dewasa itu mau ujian gitu ya nanti uh, minggu Harusnya. depan ya nanti minggu depannya lagi setelah libur nanti belajar sama teman-teman yang baru gitu ya hori, hori, hori. Oke, okay, coba ya di, di ini ya waktunya 45 menit ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Kalau tidak nyampe, nggak selesai, nanti kita apa? Kita koreksi 2 minggu lagi. Nggak apa-apa ya. Nanti kalian tulis dulu juga nggak apa-apa ya. Oke, okay, Mas Bakti tinggal dulu sebentar ya. Oke. Okay. Kalau ini, kalau sudah ada kamus, silakan. Kalau misalkan nggak tahu bahasa Inggrisnya apa gitu, langsung dicari di kamus ya. Nggak apa-apa ya. Kemarin sudah ini kan sudah. Apa sudah, Mas Baki? Terus ma bisa di lingkup sendiri, chat, chat Zoom ditulis Ya, nanti kan eh ka, uh, rumahnya kalian cari sendiri dulu gitu loh. Nanti kan, kalau tulis di sini, berarti Mas Baki dong yang nyariin. Iya, ya, maksudnya cari sendiri dulu. Nanti kalau, kalau ya, nggak ketemu baru nyari, nyari Mas bakti gitu loh. Kan kemarin sudah dikasih kamus toh, apa sudah? apa sudah ada kamus kan kalau nggak bisa ini apa uh, googling juga nggak apa-apa ya belajar ini mandiri gitu ya oke ya mas bakti kasih waktu empat menit ya eh, 45 ya nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa ditulis aja di buku ditulis di buku nanti pas ketemu lagi ditulis lagi dicat gitu ya kalau nggak di foto aja nanti dikirim ke mbak Ega gitu ya dikirim ke grup gitu ya nanti mas bakti koreksi gitu ya ditulis di kertas ya, ditulis di kertas ya. Oke, silakan. Gak usah ditulis di chat, ditulis di kertas aja. Nanti dikumpulkan, ya. Nanti dikumpulkan di ini aja, Mas Bakti koreksi pas dua minggu lagi, ya. Iya, Mister. Oke, saya ini, Mas Bakti tinggal ini dulu ya. Oh, oh, oh, oh. Ini Gak usah, jangan lift dulu ya. Tapi Mas Bakti ini dulu, apa rapi-rapi uh, sebentar. Oh, uh, uh, uh. Oh Oh, oh oh. coba uh, coba dibaca dulu ya coba dibaca dulu uh, nanti diperbaiki gitu ya coba sekarang mulai dari uh, Didi coba Didi halo Didi Didi halo halo Mister saya belum coba. selesai nggak apa apa nggak apa, apa coba nggak uh, selesai nggak apa apa ya coba uh, ini uh, coba Didi dibaca coba ayo di dibaca Se sejadinya aja coba dibaca Judulnya My Last Holiday in Jakarta. Oke, okay, good. Terus lanjut dibaca ya. My last holiday was great. Tanya berenang ya? Was apa? Was soon? great. Great apa? Oke. Okay, great, great. oke, okay, good, oke. Okay. My last holiday was great. Good, terus. We went around around Jakarta. Went Oke, okay, we went around Jakarta. Bagus, kita keliling Jakarta. Terus? Jadi minggu ini nggak harus ke kantor? We kan? went to Tanah Abang. Tanah Abang. After that, I see, uh, a okay. see beautiful scenery apa okay. pernikahan? Oke. Okay. Si melihat ya, si ya melihat ya. Iya. Yeah. Berarti. Mali. Berarti. yang. Oke, yeah. oke, okay, okay. bagus. Berarti. Si itu kan Vopsa, Vopsa, Vopsa 2. 2. karena ceritanya masa lalu pakai pakai Vopsa 2. Coba lanjutkan lagi dibaca, di, di, nanti diperbaiki ya setelah ini ya, nanti diperbaiki ya, terus kemudian lanjut. I use around by car. I use around, apa? I use around. I car. oke. Okay, I went, kita gitu jalan langsung. I went by, by car. Gitu went by Saya car. pergi pakai mo, mobil, gitu aja. Ya. Yeah. Pakai pergi aja ya, terus kemudian lanjut. Udah, itu aja, Mister. Sudah, berarti lanjutkan ya. Nanti ya, lanjutkan. Yeah. Kalau bisa seperti ini ya. Oke, nanti dilanjutkan ya. Uh, apa dilanjutkan? Nanti ada satu satu minggu, satu minggu libur. Coba buat ini ya, buat cerita tentang pengalaman masa masa lalu liburan, ya? oke ya dilanjutkan ya jadikan bagus ya, oke nanti dikoreksi bareng-bareng pas ketemu ya, oke selanjutnya uh, Ataya coba dibaca Ataya, iya tapi belum selesai Mister, ya nggak apa nggak -apa, apa, apa itu kan tadi punya Mas Didi juga belum selesai, dibaca terjadinya aja uh, dua paragraf gak apa-apa coba. I yesterday Yes okay. I yesterday. I When? went to house grandmother. Grandmother house dibalik ya. Grandmother house. Grandmother house. Terus bagus. Ya It's terus. They're they're playing playing with lain Oke, okay. oke okay. berarti eh uh, ataya, ingat ya, mm -hmm. kalau cerita masa lalu itu pakai verb, verb dua, 2, pakai kata kerja kedua. Berarti kan play nih ya, tadi play. Berarti bentuk kata kedua keduanya bagaimana? Playing Bukan playing. Played. Nah, pakai ed, enggak enggak ada ing. Ini itu bukan verb 2 ya. Played, ya, berarti they play. Ya, they played, ya. Oke ya, coba lanjut ya pakai ini ya. Masih pakai. ada Mister. Ya, silakan dibaca yuk. Ayo dibaca. Aduh. I to I. Eat. I. to eat ice cream. I. Artinya bagaimana itu? Artinya bagaimana? Saya? Saya juga. Makan, makan es krim oke tunya di belakang I eat I, I, eat, I eat ya pakai eat ya bukan pakai it tapi pakai pakai eat kenapa karena menggunakan subdu sub dua ya jadi I jangan pakai A -E, Mister ya maksudnya e, e oke berarti bacanya salah bukan it eat, eat. ya yeah. eat I eat Is, bacanya add, oh. bukan it, berarti, berarti bacanya bukan it, tapi e, I Is, apa, ice, ice cream. Terus lanjut, terus lanjut. Cuma sampai situ aja. Oke, okay, berarti dilanjutkan ya. Ini ya, dilanjutkan ya. Ini apa, Mbak, Mbak, Ega. oh ya, Bayga enggak ada ya. Oke, okay. nanti ini ya. Nanti saya ulang Mbak Bayga. Oke, okay. nanti dilanjutkan ya. Nanti selama libur satu minggu nanti dikerjakan ya yang bagus ya contohnya seperti ini nih lihat boleh minta bantuan orang tuanya boleh tapi dibantunya ini apa apa uh, kata katanya aja kalau menyusunnya kalian sendiri ya ya uh, Patan. oke selanjutnya Fatan halo Fatan halo Fatan halo Fatan ola Pemotong halo, Motan. Oke, uh, Fatan ini ya. Kalau gitu, dilanjutkan ya. Dilanjutkan ini ya di, di. baik Fatan didik saat Jangan lupa dilanjutkan ya, yang bagus. Oke, nanti minggu depan kalian libur dulu. Ya, jadi nggak belajar dulu ya. Minggu depan libur. Karena Mas Bakti sedang me menguji kelas kelas dewasa, gitu ya. Nanti sambil mencari uh, ini sa calon siswa baru, gitu. Jadi nanti kalian kalau masuk lagi di minggu depannya lagi, gitu. Nanti kalian mudah-mudahan dapat teman, baru, gitu ya. Jadi belajarnya yeah. itu nggak enggak nggak cuma nggak sepi, nanti semakin ramai kelasnya, gitu ya. Oke, okay, uh, kalau begitu ya, ada pertanyaan Adik-adik? Enggak ada okay. Mister. Oke, okay, kalau gitu Mas Bakti ulang ya. Uh, yang jelas kalau kalimat masa lalu atau pengalaman masa lalu itu pakai verb 1 atau verb 2 2 kedua Dua. bagus ya jadi kalian belajar bentuk satu sama bentuk kedua keduanya ya karena kalian sudah intinya itu sudah belajar bentuk masa masa -um. lalu nah bentuk in driver ada bentuk yang pakai Ede -ed itu namanya apa yang pakai edd -ed namanya apa regular regular bagus Breguler. yang enggak pakai edd -ed, yang bentuknya acak Kayak gini ada palan irregular, bagus ya. Coba dihafalkan ya, nggak usah banyak-banyak. Seminggu lima gitu aja. Nanti orang tuanya minta minta bantuan gitu. Diapalin ini, apa ngapalin nanti apa supaya lapor gitu. Jadi setiap seminggu sekali lapor apalan gitu. Sama seperti kalian yang apalan ngaji itu loh. Ya, supaya kalian bahasa Inggrisnya itu bisa cepat ini, bisa cepat majunya gitu ya. Oke, okay, kalau iya. Kalau tidak ada, ingat ya uh, Kelas ada, kalau dulu dia kalau dipatuk. Oke Kelas ini nanti Minggu depan libur ya Jadi bilang ke orang tuanya Minggu depan libur, nanti lanjut Minggu depannya lagi, soalnya Sedang penerimaan Siswa-siswa baru, nanti teman-teman Di sini supaya dapat teman baru Gitu ya, oke Kalau tidak ada pertanyaan Pertanyaan Sampai ketemu ini ya Sampai ketemu dua minggu lagi ya Ada ya. ada? Lagi? Oke okay, belajar terus okay. ya, jangan lupa dihafal kata kerja reguler sama eh sorry irregular ya belajar yang irregular ya, patan ya coba misalkan nggak usah yang usah yang susah-susah misalkan makan mandi tidur belajar main kata, kata apa bahasa Inggrisnya apa gitu ya oke okay. eh uh, kalau gitu Mas Bagdi tutup ya oke okay, adik-adik selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dilanjutkan ya tulisannya. Ya, jangan lupa dilanjutkan ya. Nanti dikumpulkan ke Mbak Ega. Ya, dikumpulkan ke grup. Ya, bilang orang tuanya nanti suruh moto.